Teman-teman, ini kita lihat ya, ini seorang suami buru-buru keluar dari kamar mandi dia, lihat mungkin ada dengar suara ya, istrinya di tempat tidur, dia amati, dia periksa, kenapa. apa, kemudian dia benari kepala istrinya ya. dia juga mau masuk kamar mandi lagi takut terjadi apa dia lihat dari kagak kejauhan ya di kamar mandi dia lihat nah, juga dia lihat ya oke dia buru-buru tuh kamar mandi dia selesai bersih-bersih badannya mandi tadi ya yang mandi buru-buru tuh ini kelihatan bahwa dia nggak bisa lama-lama meninggalkan istrinya seorang diri walaupun terbaring sakit ya dia kayaknya khawatir sekali dia bersihkan kayaknya dia mau bersihkan ini ada pampersnya mungkin dia periksa sudah berisi ya kemudian dia ambil pampers baru nah. Ya sampai dia mati dia pasukan sarung tangan ini jarang kita suami ya suami mungkin juga yang ada, ada ya, karena istri sendiri ya, dia, dia, bisa, dia buka kepala dia ya, mungkin sudah isinya ya. Nah, kemudian dia berpisu, dia bersihkan, kemudian dia pasang kembali pampersnya ya. Nah, ya, pampers yang putri dia sisihkan, dia ya. teman lain, dia ya menari penampang kaki istrinya mungkin dari bawah nyamannya dan sakitnya dia ya, benderi ya, tangannya kemudian dia selimuti kembali ya ini luar biasa suami yang demikian ya kita terharu dan sedih juga yang lihat ini ya